Sekali lagi kami ucapkan, sampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada doratul al -Quran. Semoga amalannya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu SWT sesuai dengan keikhlasannya.